mobil aja oke jadi kita cukup sini tapi itu eh ya ya dan masuk ke dalam ini kalau nyolong stack enggak ya betul penting langsung dan disini tuh Bu, kayak apa ambil-ambil poin gitu ya, kayak GTA ya yang poin poin. itu mobil, ini, di itu. <tuk> itu mobil okay. Okay. Porsche, porsche kamu ngalah aja porsche ya nah, gitu. awas, awas, awas, awas. <keberapaan>. <Keperan>. Wah, apa roster, no. nah, itu. Ayolah, oh, ya, kita itu. tahu kecil, kecil. kecil, Awas, awas, awas. Checkpoint ya tadi ga dapet Checkpointnya ga dapet, dia ngalangin move Checkpoint ya okay. ga dikasih-kasih, dia ngalangin nama Rover, Pernah Merah Lu juga, Lotus juga ngalangin itu Hahaha Awa, ga ngalangin Hahaha Diren Rover, terus disenggul Pernah uh, Merah, maunya apa sih? <surusur> Checkpoint sama ya Eh, bentar, abisannya kalo Sun Trail, dia ke-record Waktunya, yang akan muncul di billboard dia Ga sumpahin, pokoknya bakal, ga sumpahin, dia bakal ya. kekabrak mm -hmm. Tak nah, sumpahin banget itu. Nah, eh, bentar. Mana ada lapan nyumpahin Cepat, Cepat tahu bisa, bisa beneran kan? ada Saya nggak ikut balapan, ketinggalan tadi. Aduh. Aku juga Aku juga Wow, makasih banget, Tananda. Makasih banget. Iya, sama-sama. Ayo, semangat. Semangat. Walaah. betul ya di loh. Makasih banget loh. Apa, makasih. banget. Kita Ya Allah. jauh. aku ini? gini gini loh tapi gini lu itu mobil banyak itu kenapa gue ini tabrak ya eh eh eh waktu eh. Eh, kota oh no, gue aku basih enggak oh, no, no, no, no, Ya enggak no Ya rusak deh Ya deh Ya Ah, sing -sih. Abang Singsi, Abang Singti, Abang Singman ini. Yes, mistake. Adik-adik. yang time trial Oke, okay, karena time trial saya kasi masuk ke circuit dulu. Oke, teman. Ayo ikut, Ikut, ikutin. Masuk ke circuit semua. Itu mau <laughs> Masuk ke circuit. Ya. Masih ini. Ya di terbuka jangan apa apa dari mana Viko? makasih <laughs> Terima kasih. <laughs> Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, udah Oke, oke, oke. Up Ah. Awas Nenggol aja kagak loh. Nenggol kagak kagak loh. bisa saya oke punya Oke, mobilio paling depan. Mobilio paling depan kata swipe belakang. Ini paling paling cepat mau dipulang, mau dipulang Mau dipulang. Di yeah, oh, masih ada checkpointnya, kan? masih ada checkpointnya. Kan? <jamais drama> Tapi <aret> <makes noise> ada tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, ada Aku poinnya ada Cek point ku di satu titik satu titik doang satu titik doang perbaikan perbaikan ya, di apakah masih ada itunya? apa namanya? Apa apa apa apa oh, cek apa di aduh tabar tabar mau kan B. Iya. Nah lanjut nih Denat. Denat. Ayo, unyu unyu gini Yon. ya Buk -buk -buk -buk -buk -buk -buk. Bo, ini harus harus dulu Baru oh. bisa keluar mobil, dia dia dia keluar mobil. Yang mana? Tiba-tiba saya yang menang, percaya yang bencok <tell> Ayo <tell> siapa eh Tengah jalan aja siapa Ayo yang kayaknya gue nggak ke sana, gue pun kebet, jadi ke banget. Otong, apa nih sana? Otong, harus nih sana? Gue banget ini Eh Jepang. Gue nggak paling ke Jepang. Gue nggak berapa ke Jepang. bilang sampai paling ke Jepang. Gue nggak paling ke Jepang. Nyampe. Nyampe paling ke Jepang. Gue nggak paling <sukur> nah. oh, saya ada yang di depan dan Kenapa cek tidak ada? Padahal pada sudah lewat tengah? Emang <gay> gak jelas ya? Kue bisa empat ratus lebih cepet tuh. Game enggak pakai nih. Oke, mobil saya kebalik ya? Game, Game sekali ya? Ayo, kalian Oh iya, terus menang, terus bentong, terus menang, terus di No, no, no, no, no. 400, 404. Ayo, bangsin, bangsin. <laughs> Pahsing. Ya, feeling nya Aduh, saya Ayo, Banyak. emang tersesat kadang-kadang. Ananda. Iya, ya, saya persilakan untuk lewat karena saya tidak mau jadi, bencok, ya. Ayol, Tris, menang, Tris. jadi bencong ya. Ayo terus, menang terus. Tadi dia bencok, terus saya terus menang terus. Gak apa-apa yang penting, gak apa-apa bencok-bencok gini juara. Juara apa? Bencok-bencok gini juara balap tentu loh. Terus menangin terus, tuh menangin. Eh, baru menangin tuh. Terus kamu itu banyak. Kamu menang. Terus itu levelnya tingkat tingkat awas-awas jangan ditabrak ya? Oh, oh, oh. Tidak kode dong, tidak pakai mobil kayaknya ini Di ngajak <laughs> mabar kode, tidak kode dong. Kau mobil unyu unyu, tidak bisa memancar, mobil unyu Ini empat ratus empat ratus empat ratus empat empat ratus Velg, velg, keluar pelot velg, velg, velg, semuanya velg, velg, lagi velg, siapa velg, velg, velg, velg, velg,